Bye. <laughs>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 kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya lagi rame banget persahabat yang diunggahan postingan di DLsi Kejora yang mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya bersama Rizky Bilar tentunya DC Anjur luar biasa penuh komentar yang sangat positif persahabat yang diberikan oleh para fans Salah satunya ada jawaban komentar dari Rizky Bilar. Kita lihat. Rizky Bilar menuliskan sebuah kalimat komentar. Di situ dikatakan, makasih ya sayang. Amin, amin. Semoga kamu selalu menjadi inspirasi juga ya buat orang-orang di luar sana. Yang mencintai dan sepenuh hati mendukung kamu. Luar biasa bersahabat ya. Itulah tentunya jawaban komentar dari Rizky Bilar. Untuk captionnya di Lesti Kejora. Terima kasih sayang. Tentunya melihat kalimat itu kita merasa bangga dan tentunya yakin kepada Rizky Bilar bahwa bisa membahagiakan Dedek Lesti di kejuran. Selanjutnya dokumenter lain persahabatnya dari Abang Bilar yang juga. Ini siapa tuh slip kedua? Wow. Tentunya sulit kedua kan luar biasa imut dan lucunya ya Ini masa tentunya masa-masa pubernya Rizky Bilar luar biasa. Dari muda aja sudah penampilannya luar biasa keren dia ya, seperti model tentunya sekarang memang lebih luar biasa doakan yang terbaik mudah-mudahan dari Lesti dan abah rizky bilar selalu diberikan kebahagiaan di rambal normal alamnya berikutnya persahabat tentunya di sini ada sebuah doa dari sang calon mertua persahabatnya kita lihat dari ayah kejora yang mana memposting sebuah postingan bersama rizky bilar ini momen ketika di sumba ada ucapan doa yang tulus juga dituliskan Diberikan kepada Rizki Bilar Lewat caption persahabat Di situ dikatakan selamat ulang tahun Kasep Rizki Bilar Semoga panjang umur sehat selalu dilancarkan Segala urusannya Dan makin sabar Teng seerdadanguannya amin Wow luar biasa persahabat ya Doa tulus diberikan Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan Buat keluarga Lesla Selalu diberikan kesehatan Dan kebahagiaan Selanjutnya para sahabat, ya, ini ada doa yang telah juga diberikan Tentunya dari calon mertua perempuan, Mama Redi para sahabat, ya Mengunggah atau repost kembali postingan Dede Lestri Kejora Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Wilujeng tepang tahun kakak, semoga panjang umur sehat selalu Dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Amin, wow, luar biasa juga persahabat ya Ini dukungan dari Mama Randy Mendoakan yang terbaik untuk calon menantunya Dan ada jawaban komentar juga dari Rizky Bilar Di situ mengatakan, amin ya Allah, makasih ya Mama Luar biasa juga persahabat ya Calon mantu menjawab komentar dengan bijaksana Dan kita semakin salut dan bangga kepada keduanya Mudah-mudahan Tentunya selalu diberikan keberkahan Amin ya, Alamin. Berikutnya persahabat ya kita lihat juga Doa terus diberikan dari Om Izhar Kita lihat Di akun pribadinya Om Izhar mengunggah sebuah postingan foto Rizky Bila dan ada kalimat caption doa yang dituliskan, selamat ulang tahun jagoannya Bapak tetap menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu SWT ya selama nyawa ini masih dikandung badan, nafas masih tetap berhembus. Selama itu pula doa-doa baik Bapak akan terus mengalir buatmu. Semoga tahun depan kita dapat merayakan ultahmu dengan kehadiran Leslar Junior. Amin. Luar biasa persahabat ya, inilah yang kita tunggu-tunggu kehadiran dari Lesnar Junior yang melengkapi rumah tangga Rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru dari Papa Daniel, mengunggah sebuah postingan, tentunya banyak sekali hadiah yang didapatkan di hari ulang tahun Rizky Bilar, salah satunya dari fans sejatinya Lesnar. Para sahabat, ya dari tentunya Lesnar Taiwan, luar biasa mengirimkan hampers tentunya bentuk kasih sayang dan dukungan kepada Rizky Bilar luar biasa ada sebuah kalimat kata juga yang dituliskan terima kasih hampers dari etiara yungga anuskor leslar anuskor taiwan yang mana tentunya mengirim hampers luar biasa kado hadiah ulang tahun Rizky Bilar kita doakan yang terbaik para sahabat yang mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan dan dilancarkan untuk rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial dari bang putra diunggah para sahabatnya momen semalam tentunya dedek Lesti dan Rizky Bilar tentunya ketika mau pamit pulang nih luar biasa di matchnya dari calon mantan keduanya sangat bahagia para sahabat kita lihat dalam momen pulangnya dedek Lesti dan Rizky Bilar tentunya anaknya dari Kak Septi tentunya menangis para dia ya, pengen ikut dedek Lesti aja luar biasa memang tentunya kalau udah deket Lesley dan Bilar semuanya pada lengket persahabat. Ya, doakan yang terbaik juga mudah-mudahan tahun depan bisa tentunya mendapatkan Leslar Junior. Kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan vitamin bahagia hari ini. Tetap patenin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.